Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Apa kabar Anda saat ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Oke, kali ini saya kembali bersama Lajismu Garut, dan kali ini kita akan melakukan filantropi camp selama dua hari, sekarang dan besok ya, acara Lajismu Garut bersama kantor layanan Lajismu. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Lajismu Garut di komplek pimpinan daerah Muhammadiyah Garut saudara sekalian. Nah ini di mana teman-teman sedang persiapan sedang prefer menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan camping kita saudara sekalian. Nah tempatnya dimana kita akan melakukan camping? Ya, nanti, surprise saja. Yang jelas, pasti di daerah pegunungan, tentunya. Hmm. Oke, kita siap-siap untuk berangkat. saudara sekalian ikuti terus. nah disinilah kita akan melakukan acara filantropi camp saudara sekalian tempat ini adalah BBWS Cimanuk Cisanggarung BBWS itu sendiri singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS merupakan pusat studi konservasi das di bagian hulu gitu ya nah BBWS Cimanuk Cisanggarung ini dilengkapi juga dengan perpustakaan dan juga laboratorium penunjang saudara sekalian. Nah sementara Arboritum itu sendiri adalah mata air Sungai Cimanuk. Balai besar wilayah Sungai Cisanggarung ini berlokasi di kawasan Taman Wisata Kamojang saudara sekalian di Desa Sukakarya tepatnya di Kecamatan Samarang. Oke itu Ayo ayo ayo ayo. Ini pasukan. juga masuk Masuk semua. Tentang di arboretum Samarang. Oke, mantap. Ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci alquran. Buka acara ini dengan membacakan basmalan bersama-sama. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammad. Pada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Satu lagi ada kata benar cuman di ya, Almanar karena besok ada hari ini dan besok ada kegiatan di pesantren sehingga tidak bisa hadir. kemudian di ya, yang ya terakhir karena hampir rata-rata udah pada lama ya. e, terlalu lama ya. saya udah 13-14 jadilah jadi lagi... kemarin dari Bogor tadi kemudian meluncur ke Selatan, ya. oh, manajal, ya, kita harus misalnya. Jadi nah, nah, nah, yang nah, eh, kita sampaikan sekarang, ya. Ya, Dan eh, apa suasana yang ada di sini ini luar biasa sejuk, ya, cocok untuk pengantin baru seperti di sini. Ya, berarti, mari, mari. ya, ini justru malah kita jauh dari pasangan kita yang sudah pada menikah ya kecuali bersinta ya oh, ini si akarnya dibekal ya. karena si tiap hari jauh, kemudian terjadi pantulan apa feedback dari evaluasi itu kemudian proyeksi meningkatkan dari berbagai kegiatan yang ada di lajismu ini. Itu gitu dengan kita membuat program-program yang berdampak enggak cuma program yang masih selesai. Karena kita lihat tuh mungkin menyelesaikan masalah mustahik dan menjadikan mustahik menjadi muzaki. Itu yang paling pegang. Makanya kami tidak sembarangan meskipun misalkan kita ada uh, apa namanya program santunan tapi gimana caranya santunan itu bisa ada nilainya kemarin tadi kita mengadakan semarakan kebahagiaan 500 anak yatim ya kita nggak cuma ngasih itulah trust building itu gitu. membangun trust kita nato supaya nggak usah diminta maka ternyata ketika mengerti orang kaya itu yang mengerti jatah nggak usah diminta udah nggak dana sendiri sendiri yang dari sanalah sayur-sayurnya uh, apa sayur-sayurnya didapat dari sana lah ayamnya didapat gitu gitu kan jadi manfaatnya jadi banyak gitu nah uh, ternyata cara menyajian ini dengan membangun kepercayaan donatur itu bisa kita lakukan dengan biro tadi gitu ketika bironya dapat kita menaraskan karena kita gak pernah minta memperlihatkan bahwa ini loh saudara-saudara kita kondisinya begini dengan narasi-narasi narasi narasi ya alhamdulillah kepada allah allah selesai materinya karena uh, teknik dan uh, teknik dan apa kita pasti nyari lagi uh, gimana caranya gue nggak bersatu di itu gitu akhirnya rumah tangga keduanya rusak karena hanya takut akan itu gitu kan Padahal, ketika, ketika kita menjadi single parent yang berdaya, ya udah sih, urus anak aja udah. Kenapa harus takut? Kenapa bisa kok gitu? Jadi, itu juga yang membuat kita. Karena tujuan kita kesini sini itu bukan hanya sebatas makan, menerima materi Sambil menunggu kalian menyelesaikan instalasi kekuatan daruratnya, saya ada dua penawaran kepada tibu sekolah Kantor akuntan publik eh, itu awalnya itu oleh kantor akuntan eh, publik ARP Tomo ARP juga sama Kantor akuntan publiknya Setelah tiga tahun itu kita harus mengganti eh, dengan KAP yang baru dan tahun kemarin kita sudah ganti KAP jadi eh, Abu Hamid, apa Abdul Hamid dan itu eh, yang bermusaf di Jakarta. Nah, bapak, bapak, ya. waktu awal, gitu ya, mungkin yang Udit audit itu keras saja. Nah, kalau sebelumnya itu transaksiin gitu, tapi setelah mengalami itu, asalnya gitu. Jadi, ya eh, kita jadi harus diaudit. Nah, berdasarkan kepada peraturan. Pemerintah eh, Nomor 23 tahun 2011 dan juga ada eh, itu Perundang-Undangan 23 tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah eh, Nomor 14 di 2014 tentang Pengelolaan Lembaga Zakat, yang mana di situ semua Lembaga Zakat harus memberikan laporan secara berkala. kita ya, kita guru-guru apakah kepada guru yang sudah yang sudah dia kan apakah sekolah Selamat Itu bisa jadi ketua cabang Sekretaris Ranting tetapi prinsip pekerjaannya Tidak bisa terkapar semua Teman-teman yang hari ini Ada di La semua Kabupaten Dengan kesibukan yang sangat Luar biasanya Berpikir dua kali bagaimana Nanti kita Sehingga agenda hari ini Itu lebih fokus Sebetulnya kami ingin menggali potensi Dari teman-teman KL Zakat sudah mulai diterapkan. Contoh realnya adalah lajismu kepengurusan itu sampai tingkat daerah. Kebawahnya kan tidak ada. Pengurus lazismu yang ada kantor bukan kami. Tetapi ketika undang-undang zakat itu sudah mulai diaplikasikan, maka itu semua berubah. pada badan pengurus hanya sampai tingkat kabupaten. Di au, cabang ranting itu tidak boleh ada. Yang ada adalah kantor Digital yang berkaitan dengan fundraising Itu saya kira semuanya ada di Muhammadiyah Jadi, Kalau kita lihat fundraising itu kan berbicara pada Mencari donasi tentang dunia pendidikan Baik, saudara sekalian setelah selesai acara kita saat ini sedang jalan-jalan di sekitar lokasi acara Tepatnya di belakang lokasi acara ini, di belakang arboretum Suasananya seperti ini, banyak pepohonan di sini e, Di bawahnya tumbuh rumput yang memang terawat, terurus gitu ya Jadi bukan rumput liar tapi sepertinya ini dirawat, jadi kelihatan bagus sekali baik demikian, terima kasih telah menonton sudah sekalian, sampai jumpa di konten-konten yang lainnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh